Selamat pagi Nanda semua, pada project hari ini kita akan membuat uh, kalkulator sederhana dengan aplikasi APP Infektor. Kita akan buat nanti di sini ada bilangan satu, masukkan bilangan kedua dan hasil. Hasil ini keluar ketika button tambah, kurang atau kali, bagi dan pangkat mod ditekan di sedangkan ketika ditekan clear, maka semuanya akan kembali menjadi kosong default oke okay. kalau itu mari saja mulai kita membuat dengan aplikasi APP Invector jangan lupa pertama kita buka dulu situsnya yaitu APP Invector mid ID boleh anda buka, ini kebetulan telah uh, terbuka. Create. Kita login dulu, kebetulan langsung hari ini kita login dengan email yang ada. Dah, Pertama-tama, ini kebetulan yang lama, kita buat project baru, new my project. Ya, Untuk memulai tetap ambil start new project. Buat nama proyeknya. Kalkulator sederhana. Oke. Okay. Ingat pastikan Project tidak boleh ada spasi. Dan tidak ada. Oke. Okay, dah. Ini tampilan masih kosong. Ada screen. dah. Screennya di sini Bapak buat. Ganti saja nama screennya. Dengan Titel ini, untuk mengganti nama screen pada komponen screen itu bisa kita ambil dari properti. Titel nanti di sini, Bapak Buaya, aja kalkulator. Oke, okay. dah. Lihat di sini, sudah berubah menjadi kalkulator uh, screen-nya. Nah pertama kita siapkan dulu layout layarnya untuk mempercantik tampilan. di sini bapak ambil layout pertama yaitu uh, lihat tampilan kita tadi kita akan membuat uh, layar informasi bilangan bilangan berarti kita punya tiga layout. oke? Okay. Layout itu sama layout sama buat tabel layout tabel lebarnya buat buat field. oke penuh di sini bapak masukkan ada buton satu ada button 2, ada text tag box 1 tag box nanti dijadikan tempat uh, mengisikan angkanya tag box 2 oke okay. nah ini ini kita ganti detailnya uh, judulnya menjadi tag box 1 kita buat ini bilangan pertama bilangan bilangan 1 oke okay red box 2 nanti juga bilangan 2 bilangan 2 Oke. Okay. Ini Bapak buat penuh aja. Jadi Bapak buat 100% atau lembarnya hapil uh, aja. Oke. Okay. Tahu 100% aja. Oke. Okay. Penuh dia. Oke. Okay. Ini red box 1, red 2. Ini, ya Jadi tag boxnya Bapak rename jadikan ini Tag 1 Atau bill 1 Bill 1 Ini yang akan kita Sebagai uh, pemata ini Bilangan pertama Tag box 2 adalah bill Bill 2 Underscore 2 Oke okay ya nah, b 1 sama bilangan kedua setelah itu di sini kita buat tampilkan hasilnya di sini hasilnya bapak pakai aja label tunggu kita layout kita buat layout satu lagi biar uh, bagus juga hasilnya bapak ambil satu layout sama ini lebarnya pilih aja kita isi satu baris saja karena isinya hanya satu baris, oke. Okay. di sini bapak masukkan juga user boleh tep. tapi di sini bapak untuk membedakan bapak masukkan aja di sini tag, tag label, tag label berarti kita juga rubah di propertinya. ini untuk menulis bilangan di sini, ini hasil, hasil, oke, okay. oke. Okay. oke okay, hasil ini lebarnya fontnya boleh kita tebalkan boleh oke okay. nah itu lebarnya pak buat 20 aja biar agak uh, sedikit panjang okay, rata tengah oke okay. nanti di sebelahnya kita masukkan tag box Oh, ini tidak mau coba perhatikan berarti di layout ada kendala dua kolom, berarti tidak usah seharusnya nah, Oke, okay. masuk di sini, isi Oke, okay. ini lihat di sini, tagnya pastikan kosong ya. Nanti kalau tidak muncul, dia hasil juga tag kosong. Oh, salah, Bapak, Bapak ambil password. Tinggal ini ini untuk ngapusnya boleh aja, delete, klik, delete. Bukan password, kita ambil label, tag box. Oke, okay. lebarnya juga, buat-buat buat auto, profil aja. Oke, okay. uh, mau udah auto, service person aja. Jadi hasilnya sudah Oke okay. Jadi layar pertama kita udah siap sudah Kita akan buat Tombol-tombolnya lagi Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ada 7 tombol Jadi dari sini kita akan Buat uh, light tuh 7 tombol Sini apa ambil layout out Boleh horizontal Karena dia satu aja horizontal aja boleh Lebarnya juga pil. Ya, ya Pak banti aja, Pak uh, pakai lihat tabel kolom ini aja. Tapi kolomnya satu, kolomnya 7 barisnya ada satu. Okay. Baru di sini Pak buat ada tujuh satu satu kolom ini kolom tambah cat tambah button ini juga ganti nama kenapa diganti ini biar nanti gampang kita untuk membuat uh, programnya button button tambah Okay. masuk button kedua batannya itu kurang namanya juga diganti button kurang button ketiga button ketiga tambah kurang kali Kali. Buttonnya namanya juga diganti. Button. Ini untuk bisa kita uh, mendefinisikan variabelnya nanti gampang. Kali. Button keempat. Bagi. Button. Button bagi, lautnya ini biar uh, pas buat fill aja. Bagi tambah kurang kali bagi pangkat. Pangkat biasanya lambangkan seperti ini. Nama batannya Button pangkat, oke. Okay. Yo lagi button mod, oke. Ini mencari sisa bilang katanya diganti juga button mod, oke. Okay satu lagi button untuk membersihkan clear, clear untuk membersihkan button clear, oke, okay. nah, ini dah, dah layar dan oh, tujuh button kita. Game. Ini boleh aja. Kalau kalian mau ganti warna boleh. Di sini bantu pak ganti warna di sini. Terus. So, secara hajiyasan. nah sekarang kita masuk ke kode bloknya, karena kini kita akan membuat uh, kode blok untuk uh, operasional atau script programnya, sama kita akan membuat di view sini. Saya lihat di sini nanti bilangan satu berarti button, bilangan satu tambah bilangan dua hasilnya akan muncul di sini. Oke. Okay. Nah, ini untuk tambah. Jadi, ketika bilang 1 diisi. Bilang dua Hasilnya otomatis muncul di sini ketika button tambah di klik. Nah, tapi sebelumnya. Eh, bagus kita isi dulu programnya. Oke. Okay. Nah, kode blok Berarti button saat ketika tambah diklik when tambah diklik maka bilangan satu, bil 1 diklik nah ini akan terjadi operasional matematik ya di sini di bil matematik penjumlahan oke okay. oh ini bapak ada tertinggal satu, hmm. oke, okay. jika di klik, okay, kita lanjut lagi, dah, uh, ini operasionalnya akan terjadi tambah karena ini operasional tambah, tapi sebelumnya lihat di desain kita dulu di sini akan keluar di hasil berarti yang pengaruhnya akan hasil oke kita kembali jadi ketika when klik tombol tambah maka di hasil tag hasil Nah di sini belum kita kasih nama tapi bapak biar gak jelas ini tag hasil sini bapak ganti nama biar jelas ya hasil oke jadi tag hasil oke okay. akan keluar hasil di tag hasil nah ini set maka kita set ketika tambah kita set hasil tulisan tag hasil adalah operasi penjumlahan bilangan 1 tambah bilangan dua bilangan satunya sini bilangan satu tag, oke, okay. lihat ya, bilangan satu tag, kita masukkan, tambah bilangan dua tag, oke, okay. jadi ketika di klik tambah, hasil akan mengeluarkan bilangan satu ditambah bilangan dua. Ini akan terjadi ketika tombol tambah diklik. Juga berikut ketika kurang diklik maka akan kita lakukan juga seperti itu. Ketika tombol kurang diklik sama tag hasil hasil tag oke oke okay, okay, hasil tag. Akan melakukan operasi pengurangan Arif matematik Kurang Kurang Oke okay. bilang satu berarti kita ambil bilang satu tag bilang oke okay. ditambah bilangan dua tag bilang oke okay. mbak ya ya berikut juga eh uh, berikutnya juga seperti itu jika tombol kali ditekan nah, hasil ini bisa sebetulnya kan ini yang kita gunakan ini bisa kita copy sebetulnya biar dah uh, sering-sering kita ngambil hasil tag hmm. Oh ya set dulu set textnya ini kan ini bawa dong, aja biar gampang lagi. Set hasil ini sama, berarti yang nanti yang diganti hanya operasionalnya aja, operatornya yaitu Itu matematiknya. Kalau ini kali, berarti ininya fungsi k kali. Oke, okay. kita bisa ngambil dari yang ini. Oke, okay. okay, masuk. Ya, nanti kalau ada beli-beli seperti ini buang aja. Klik dan buang ke sampah kita. Atau delete aja. Kita delete. Delete. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke bagi jadi tambah sudah kurang sudah kali sudah bagi bagi diklik pangkat diklik apa lagi nah sampai sudah aja dulu reset tag hasil tek hasil nanti hasil tek set hasil tek ini kita duplikat aja karena ada dua nanti sini satu sini satu ini bisa dilakukan operasinya kalau bagi oke okay. Apalagi pangkat ya Kali bagi pangkat Sedangkan bilangannya 1 bilangan tag Berikan aja bilangan Bilangan dua tag Duplikat dah, tidak set dua button, baten sampai pangkat. Apalagi button kita mod, oke okay, mod. Ketika mod diklik, oke, okay. maka hasil juga sama kayak tadi, hasilnya hasil tag teks akan berisi uh, operasional ini kan operasional uh, modulonya ini operasi perusahaan modul eh uh, yeah, dari bilangan teks satu bilangan teks dua oke okay. dah satu dua tiga empat lima enam enam berarti desain kita untuk tombol sampai mode. dah selesai clear lagi nah ketika tombol kredit tekan maka semua file ini akan berisi kosong dan uh, kursornya akan berada di bilangan 1 jadi itu perhatikan ya dan ketika tombol clear ditekan klik okay. ketika clear ditekan akan semua tagnya menjadi kosong berarti kita set tag tek sini kita ambil nanti tek oke okay. atau hasil tek nah tek bilangan misalnya tek satu bilang satu tek oke ya bilang satu tag kosong, mati di dalamnya kita set kosong nah, di sini ambil ini kosong kosong juga tag dua bilangan tag bilangan tag dua bilangan tag dua Dua itu tagnya juga kosong. Oke, okay. tag hasil hasil juga kok kosong. Tag hasil juga ko? kosong. Oke okay, nampak. Nah, ada, tadi ada catatan sedikit dari uh, kursornya akan berada di bilangan satu atau di bil satu, berarti kita set request fokusnya berada di bilangan satu, jadi ini bilang request request fokus, oke? Okay. nah, berarti kita sudah menyelesaikan clear ketika tombol clear di nah, ini udah jalan, dah. Oke, okay, nah hari ini uh, karena ini udah jalan coba kita coba jalankan uh, cara mengonekkannya sama kalian download dulu di hp ambil al infektor sedangkan di hp nanti scan kode sebentar, oke okay. sehingga nanti programnya jalan. mungkin okay, ini pembuktiannya di HP masing-masing ya kebetulan uh, karena monitornya tidak ada nanti tidak masuk. oke okay. cukup sekian saja dan hasil ini coba kalian uh, kirim programnya juga di disimpan oke okay. ini bisa kita download bentuk apk uh, untuk android atau model AIB juga bisa nanti kalian konekkan dengan yang lain oke okay. ini, ini bapak sedang uh, menjalankan sekian terima kasih nah programnya nanti boleh bapak simpan ya mempercantik tampilannya lagi. Oke, okay. di sini bapak mau nambahkan logo atau bukan logo ini ya? Kok tampilan aja di atas Ambang informatika sementika. Oke, okay, caranya ini udah jalan ya. Tapi jangan lupa di sini e, coba anda lihat di sini kayaknya ini pastikan kosong. Kalau tidak nanti muncul di dalamnya tulisan okay. oke, okay. oke, udah, kita nambahkan logom, Bapak tambah aja satu image di atas. Oke, okay. image-nya nanti Bapak ambil, isikan dengan gambar, upload gambar. Uh, ini ada gambar informatika oke klik informatika oke oke sebentar, nah ini gambarnya besar, kita dapat kecil aja, lebarnya auto fill oke sedangkan tingginya nanti biar disesuaikan saja atau 50% mak ya. Hmm, ikut otasi. Oke. Okay. Mm -mm. uh, scale fit biar sesuai lebarnya. kayak sini, tanpa besar 50 besar, bapak jadikan 20 Oke. Okay. sudah tampilan seperti ini nanti layarnya uh, disesuaikan, oke okay. setelah ini siap, berarti project kita sudah siap uh, jangan lupa disimpan project oke okay. dan terima kasih